Yuni Sara mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto di Instagram pribadinya, Yuni Sarah 36. Di usianya yang sudah mendekati separuh abad, Yuni Sarah tetap terlihat seksi. Seperti apa penampilannya? Yuni Sara tampil cantik dan seksi dalam balutan dress mini dari bulu angsa. Dalam foto hitam putih, Yuni yang tampak ekspresif berpose dengan dua tangan di antara pahanya. Posenya pun jadi terkesan centil dan manja. Rambut Yuni Sara juga tampak berbeda. Bila biasanya dia identik dengan rambut pendek, kali ini rambut panjang yang tergerai indah menambah pesona kecantikannya. Selain itu, Yuni Sara juga tampak tidak memakai alas kaki. Netizen pun langsung membanjiri unggahan foto Yuni Sara. Hampir sebagian besar mengagumi kecantikan Yuni Sara yang seperti tak sedikit pun termakan usia. Selain itu, netizen juga menilai Yuni masih tetap seksi dan tak terlihat seperti sudah berusia 49 tahun. Bahkan, netizen menyebut Yuni masih terlihat seperti ABG.